Halo guys, assalamualaikum. Kita akan berbuka puasa e, cuaca mendung. Bapak hari ini hujan, guys? Maaf kalau konten saya sahur dan berbuka puasa Ramadhan gembira sahur. Ramadhan gembira berbuka puasa telah untuk upload karena saya lagi ada editan, guys. Jadi, maaf. Jadi harap dimaklumi Kuasanya eh, lancar terus Tidak ada bolong-bolong Dan juga Rezeki kita selalu Dilancarkan sama Allah Apalagi menyebut eh, eh, menyambut eh, Lebaran ini Kita kita banyak dikasih rezeki oleh Amos Matala Rezeki sehat Rezeki sabar Pokoknya rezeki ya siapa tahu rezeki romplok <laughs> oke okay, guys saya akan beli buka dulu guys nah, sekarang saya lagi sama momon dia sendirian kita berdua karena kami ini sahabat sejati kami ini pinky boy sahabat saya gitu jangan lupa guys untuk, untuk tetap bersyukur karena bersyukur itu adalah teman saya okay. terima kasih guys. Guys, beli pentil bakar pentil, eh pentil pentol iya pentol jumbo 2000 lumayan lah yang pengen bikin bakso beli B 2000 minyo bikin dewe <laughs> kuah bikin dewe guys, lagi hujan krimis mengundang mata tembus pandang saya, basah guys kelihatan kan? nah kan? ini kan apa? enggak pakai baju kan? nah kan? enggak yeah? pak, puasa ya? eh, pakai baju kan? Oh. Hmm. quote hari ini apa pak? quote quote, quote hari ini uh, berbukalah dengan yang pahit oh, ada lain pak eh? ya? iya, karena yang manis itu bakal bisa membuat anda dia. bukannya cepatilah habis makanan sebelum datang yang kawan sebelah itu ini itu buat nyata pak Itu harus ditanamkan dalam pikiran Enggak usah disebut Kalau ada langsung Harus cepat bergerak